Kak lah anscom official persahabat ya yang mana sedang make upin Ddelast yang sangat cantik ada sebuah kalimat caption yang dituliskan alhamdulillah dapat kesempatan make upin calon manten Atlas di kejora sing lancar yade amin luar biasa persahabat ya doa yang diberikan oleh Kak lah mudah-mudahan dijabah doa terbaik doa tentunya yang tulus untuk rangkaian acara pernikahan idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat persahabat ya inilah hasilnya make up aduh luar biasa. mudah-mudahan tentunya calon mantan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan. ini masya allah banget persahabat ya luar biasa kecantikan yang selalu terpancar dari raut wajah Dede Lesti hingga banyak sekali menuai pujian dari para fans yakni dari akun ak1476 mengatakan dalam kolom komentar. Sumpah aku suka banget sama make upnya kayak ini deh make up paling aku suka selama lihat dede dan dan manis banget luar biasa persahabat ya memang make upin uh, tentunya sekarang kita lihat tidak berlebihan sungguh luar biasa cantiknya mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk lesti maupun rizky bilang keunggahan selanjutnya kita lihat ya, ada unggahan spesial banget dari Adiska ini unggahan enam hari yang lalu ya, untuk ucapan terbaik dari kawan akrab tentunya ucapan ulang tahun kepada Rizky Bilar dalam sebuah caption Adiska menuliskan sebuah kalimat cie ultani doa gua udah satu aja buat sohib gua ini Rizky Bilar semoga semua impian lo selama ini cepat terwujud dan berjalan lancar sampai hari-haya Wow, and cepat punya Leslie Junior, amin Itulah doa yang sangat tulus dan Dari Adi Sky untuk Rizky Bilar, Pak sahabat, ya Langsung dibalas komentarnya oleh Abang Bilar Disitu tertuliskan, amin, brotherku bangga masuk with Adi Sky Wow, <laughs> luar biasa Pak sahabat, ya Inilah kita melihat bahwa kekeraban dari seorang teman Mudah-mudahan dukungan selalu diberikan Dari orang-orang baik untuk Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di hari bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Memin ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.